Haleluya, hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ke dalam surga sana yang menandakan kemenangan, yang menandakan kekuatan kita lebih dari pemenang karena Yesus telah mati, bangkit dan naik dia hidup mencurahkan kuasa roh kudusnya bagi setiap kita pada dalam surga terima kasih, kami begitu bersyukur Tuhan Atas karya Tuhan dalam kehidupan kami Sampai detik ini kami ada itu semua karena anugerahmu Oleh sebab itu kami merayakan kebaikanmu Kami merayakan kemenangan ini bersama-sama Dari kuasa rohmu hadir dalam ibadah ini Tuhan Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus Kami percaya engkau sanggup menjamah Engkau sanggup memulihkan Lihat puji-pujian yang kami naikkan Engkau bertahta Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami siap memujiMu. Kami siap menyembahmu Setiap kita yang percaya Sama-sama katakan Amin Mari rayakan kemenangan Mari Kita bangkit pendiri sama-sama Wuuu Haleluya yeah! Kata-kata ku menang Ku menang, Bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku Di dalam peperangan Ku menang, ku menang segala Haleluya, haleluya Katakan lagi, ku, ku, ku menang Ku menang, ku menang Yesus Tuhan Ku menang, ku di dalam peperangan ku, ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, Sama-sama lah, baikan tangannya, katakan Haleluya, dia bantik Haleluya, dia hidup Haleluya Ya yang naik Roh Kudus, ku menang, ku menang Woo! bersama Yesus Tuhan. ku menang, ku menang di dalam peperangan ku menang, ku menang atas segala setan, ataskan kau menang, kau menang, kau menang, kau menang kau bersama Yesus Tuhan. kau menang, kau menang, kau menang, kau menang. Kau menang, kau menang. Yeay! mana calma na nada chega la seta haleluya na yeah, subgatita sama sama haleluya dia abençei haleluya trahidou haleluya dia abençei rohaku haleluya haleluya dia bangkit haleluya Yesus, ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis nikalakan Dalam nama Tuhan Yesus, Dari, wow. dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus yang di rumah nah, dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus, Kalahkan, Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ada, ada, ada, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tak sama-sama, ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Dalam segala peperangan sekalipun Tuhan Kami percaya kemenangan bersama dengan kami Karena kau telah menang bagi kami Katakan lagi, ku menang Ku menang, ku menang Sama oh, Yesus Ku menang, ku menang Di dalam peperangan Ku menang, ku menang Dan segala setan, Haleluya, haleluya Haleluya Haleluya, dia masih. Ya naik Roh, Haleluya, Haleluya dalam hidup, Haleluya, Ya naik Roh. Sekali lagi, Oh Haleluya, Thank you Jesus. Haleluya, hey, kami rayakan kenaikanmu, Hallelujah. kami rayakan kemenanganmu Hallelujah. dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, naik Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Sungguh, Haleluya! Yesus telah bangkit buat saya dan saudara. Yesus nyatakan Dia hidup untuk saya dan saudara, dan Yesus naik sebagai Raja buat saya dan saudara. Roh Kudus mencurahkan untuk saya dan saudara. Oh, Haleluya, Haleluya, Haleluya luya, Aku lagi. Cihan baginya Jaga kita. Oh Kudus, curah bagi kami, penuhi-penuhi gerejamu mu gereja-Mu, perlu engkau, Tuhan, perlu Yesus. Hati kami limpa dengan ucapan syukur paraMu Tuhan Kau tidak meninggalkan kami hati pihakmu Kau memberikan kami penolong yang hebat kau memberikan penolong kami yang kuat Saat situasi dan kondisi tidak menentu saat ini Justru kau memberikan kepastian Bertatalah roh kudus dalam hidup kami Perlu firmanmu, kami perlu kuasa Semua sumber kekuatan kami Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya kau satu-satunya nama Berikan kami kemenangan dan kekuatan Thank you Tuhan Engkau lah ke Ulangi dari bumi Begitu besarnya kasihmu Kaulah Tuhan Kekuatanku Suka cintaku Katakan Kaulah Tuhan Kekuatanku Kaulah Tuhan Kekuatanku, kecintaku Haleluya, haleluya, haleluya Begitu besar kasihmu ya Tuhan di dalam kehidupan kami Dari hari ke hari Kami boleh berada sebaik yang kami ada Ini semua karena kasih Tuhan kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan selalu menjadi bagian Amin. kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah puji-pujian kami. Menjadi dupa yang bawah harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena hati Tuhan yang patut dipuji. Hati Tuhan yang patut disenangkan. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Karena kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan sudah mati di atas gunung Jol Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah hidup. Dan Tuhan sudah naik. Ke surga, dan kami tahu satu waktu Tuhan, kami akan menempati. Tempat yang Tuhan sudah siapkan buat kami, dan ajarlah kami, Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan. Oh Tuhan, kami minta Roh Kudus memampukan kami di dalam menjalani hidup ini. Hari-hari ini, kami perlu kekuatan Tuhan. Roh Kudus memampukan kami, ya Tuhan, di dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan. Pakailah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada saat ini Tuhan, urapan Allah menyertai mereka. Hari-hari depan mereka diberkati Tuhan. Kami tahu kalau mereka setia melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang limpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih saat ini Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu berfirmanlah bersuara ya Tuhan melalui bibir mulut hamba-hamba Tuhan. Rahasia-rahasia rahasia firman Tuhan dibukakan, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Tuhan kami minta, Tuhan hadir, Tuhan urapi, dan kami semua Tuhan kami minta kepada Tuhan Jamah hati kami, kuduskan kami, layakan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih sekali lagi. Kami serahkan seluruh acara ini. Dari pertahanan sampai tamatnya. Dan nama Yesus yang ditinggikan. Nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Puji Tuhan Tuhan memberkati Ibadah kita pada Hari ini Di hari kenaikan Tuhan Yesus Baiklah saudara kita sudah memuji Tuhan Tiba saatnya kita akan uh, Mendengarkan firman Tuhan Mari kita baca firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas pasal 24, Lukas 24 ayat yang ke 50 mulai firman Tuhan demikian mari kita semua yang di gereja maupun yang ada di rumah mari kita bacakan bersama-sama ini kita buka kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama Lukas 24 ayat 50 mulai firman Tuhan bunyinya demikian lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka dan ketika ia sedang memberkati mereka ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah yang mulia, mudah memuliakan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara kita! Saja baru memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji yang tadi berkata, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dan ini kebenaran Allah yang sudah digenapkan. Dan pada saat ini juga, kembali kita di saat ini di hari kenaikan Kristus ini, kita lihat bagaimana peristiwa pada saat itu kita lihat ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia berkata kepada mereka, dia membukakan kebenaran kepada mereka dan ketika dia ada di Yerusalem, dia dia bawa mereka uh, ke Bethania. Dan di sana dikatakan Betania itu sebelah tenggara uh, Bukit Saitun Betania itu desa satu desa yang kecil, kira-kira 1,5 km lebih di sebelah timur Yerusalem. Jadi perjalanan hanya sepekan kalau kita lihat zaman sekarang hanya sebentar nyampe Saudara, kalau hanya 1,5 km karena ada di sebab uh, uh, tegar bukit Saitun dan Yesus menyampaikan uh, sebuah sebuah kebenaran itu kepada kepada murid-murid dia katakan sana lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka karena itu apa yang akan terjadi tapi kebenaran Allah ayat sebelumnya dia membukakan kebenaran itu sehingga mereka sadar sehingga mereka sadar benar bahwa benar Yesus sudah pernah mengatakan ini. Dia harus menderita. Dia harus mati. Dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dan kita lihat Alkitab berkata, saudara, ketika dia dibangkitkan. Dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Kepada murid-murid. Kepada 500 orang. Dan pada akhirnya dia berkata ketika dia 40 hari menampakkan diri dan pada akhirnya dia membawa mereka menyaksikan bagaimana dia harus naik dia harus kembali ke surga. Ini kebenaran Allah yang harus kita kita kita pami kita harus mengerti bersama-sama sebagai sebagai umat Tuhan. Saat kita memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini satu saat ada titik nolnya yaitu kematian. Semua orang akan mengalahkan yang sama. Demi juga dengan dengan dengan uh, uh, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita ingatkan bahwa di dalam Tuhan ada sebuah pengharapan karena ada kebangkitan. Dia tidak mati untuk selama-lamanya tapi dia bangkit bagi saya dan saudara. Sehingga ke, di dalam setiap keberadaan kita, persoalan kita, masalah kita ada sebuah pengharapan di dalam, di dalam Kristus kita akan ditolong oleh Tuhan sakit kita punya pengharapan, Tuhan jamaat Tuhan sebukan ketika kita punya masalah keluarga kita bermasalah, minta dipulihkan usaha, pekerjaan studi kita, dan lain sebagainya kita punya pengharapan di dalam Kristus tapi kita lihat ketika dia empat hari menampakan ketika dia bangkit sudah menampakan kepada murid-muridnya dan pada waktunya dia harus naik ke surga Alkitab mencatat saudara di dalam lukas ini kita melihat maka ketika mereka menyaksikan itu, maka kalau kita lihat di dalam kisah 1 ayat 6 dia berkata gini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel, jawabnya Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ditetapkan pada Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka."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 Peristiwa kenaikan ini disaksikan oleh murid-murid dan Alkitab mencatat ada banyak yang menyaksikan dan dia katakan di sana, saudara, ketika dia terangkat disaksikan oleh mereka. Jadi waktu Yesus terangkat itu tidak langsung diraihkan begitu, saudara. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus naik sesuatu yang luar biasa. Lama kelamaan dikatakan tertutup dengan awan. Dan mereka ketika mereka sedang ter, terbawa dengan situasi. Mungkin mereka merasa kehilangan. Mungkin mereka mungkin mereka, mereka merasa sesuatu yang, yang hilang dalam hidup mereka ketika Yesus tidak ada lagi. Dan mereka berpikir yang macam-macam saat itu. Tiba-tiba ada dua yang berpakaian putih kata Alkitab tadi. Yang kita baca. Atau malaikat Tuhan datang. Hai orang-orang Galilea. Dikatakan di sana, hai orang-orang, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ini saudara menunjukkan begini saudara, kalau Yesus dia dia harus kembali ke surga, dia naik ke surga, berarti ketika dia menyatakan kebenaran itu, sebagaimana dia katakan, sebagaimana kamu tahu, kamu lihat dia naik ke surga, demikian juga nanti kedatangan kedua kali, dia akan sama disaksikan oleh mata mata orang menyaksikan kedatangan Tuhan tapi peristiwa itu berbeda kedatangan Tuhan bukan lagi datang sebagai juru selamat bukan lagi datang sebagai sebagai uh, pribadi yang datang mengampuni menyelamat ya, uh, uh, menyelamatkan kita, menebus kita dan menyelamatkan kita, tapi saat itu dia datang sebagai hakim yang adil, memberikan mahkota kepada setiap kita yang sudah melakukan firman Allah... yang percaya kepada dia... karena oleh sebab itu saudara... dia katakan... hai orang-orang Galilea... kenapa kamu melihat? kenapa kamu harus harus diam... terpaku di tempat itu? Yesus yang naik... yang kalian saksikan... dia akan kembali datang... dengan hal yang sama... sebuah... ketegasan kebenaran Allah... untuk mengingatkan saya dan saudara... bahwa satu saat... Dia akan kembali lagi mendatang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu saya dan saudara. Amin, amin. Haleluya! Jadi, kita lihat, saudara, firman Tuhan di sini dikatakan, saudara, ketika kita tahu Dia naik ke surga, maka Dia akan balik. Dia naik seperti sebagaimana Dia naik. Demikian juga, Dia akan datang kali kedua cuman Alkitab katakan tidak ada yang tahu kapan itu Allah itu datang kita tidak akan bahas itu tapi kita lihat saudara kalau kalau uh, uh, kita lihat kalau Yesus sudah naik ke surga berarti satu kali dia akan balik maka Alkitab berkata kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang segera itu kejadian kenaikan Kristus 2000 tahun yang silam bukan hari ini untuk itu mari saudara kalau kita tahu bahwa dia akan datang segera, pertama yang kita lihat ada pesan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini, dia akan datang segera, maka untuk itu saudara, maka Alkitab katakan, belajarlah dengan tanda-tanda yang ada Matius 24 dia berkata bagaimana saman air ini yang tanda-tanda di zaman air ini saudara ada banyak pengajaran pengajaran kelihatan kebenaran tapi sebetulnya kepalsuan kebenaran yang di, yang diramu begitu dikemas begitu luar biasa sehingga pemahaman logika manusia bisa menerima itu baik dan benar tapi pemahaman Allah tentang saya dan saudara untuk memahami pikiran arah kita tidak mampu memahaminya dengan cara berpikir manusia kecuali kita kita larut kita masuk di dalam hadirat Tuhan di dalam pengurapan Allah secara roh secara khusus oleh Roh Kudus maka Dia akan membukakan Kebenaran itu sama seperti murid-murid sebelum ayat-ayat yang kita baca tadi saudara dalam Lukas. Begitu mereka Allah menampakkan diri dan mereka belum percaya ketika Allah menampakkan diri dengan nyata kepada banyak murid-murid itu. Dan dia bukakan firman Allah katakan, firman Allah katakan ketika dibukakan mereka baru ngerti ya benar Yesus menderita. Dia mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga dan dia akan datang membawa pertobatan, keselamatan dan saudara dan saya mulut murid, murid ini menjadi saksi, kata Yesus dan mereka sadar itu, makanya oleh sebab itu Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem tunggu perjanjian itu dan ketika mereka melakukan itu kita lihat, merekalah menjadi gereja mula-mula, kembali kepada firman Tuhan sudah kita lihat, tanda-tanda ini kita harus tahu, pengajaran pengajaran, penyesatan akan terjadi, mulai terjadi hari-hari ini peranan bangsa melawan bangsa bahkan akhirnya Saudara di dalam pembaca Perikop itu maka akhirnya kita lihat kasih orang akan menjadi tawar Kenapa? Karena mereka, rohani mereka bukan menanjak tapi semakin menurun. Karena menganggap Yesus kekuatan mereka, pengharapan mereka mulai mereka ragu tentang Kristus itu. Tapi pada saat ini pada pada pagi hari ini, mari Yakinkan diri kita, saya dan saudara Kita memiliki Yesus Yang sudah bangkit Dan dia naik ke surga Dan saat ini dia akan datang kembali Dia akan menjemput Orang benar, kata firman Tuhan Dia katakan Alkitab Bagaikan seorang gembala Memisahkan domba dan kambing Domba di sebelah kanan Dan kambing di sebelah kiri Dan dia berkata Hai domba, masuklah Bersama dengan dia Dan yang kami dikatakan, nyala kamu Yang tidak setia Masuk dalam dapur api Siksaan yang Kekal juga Terserah kita mau pilih yang mana Tapi tanda-tanda saman ini karena dia harus kembali Maka kita belajar Tanda-tanda ini Mau tidak mau saudara kita harus setia Sama Tuhan, amin Amin kita lihat ada janji tuhan dalam Yohanes 14 ayat 3 dia berkata di sana ada tiga poin yang kita lihat di sana saudara pertama ia menyediakan tempat dia kembali kepada Bapa di surga untuk bangun rumah kita, Amin menyediakan tempat bagi kita dan ketika dia menyediakan tempat bagi kita tempat itu dia akan bawa kita datang ke tempat itu saudara mau ke tempat itu saudara? Haleluya di dalam Wahyu 21 puluh satu itu sudahlah ceritakan tempat itu yaitu dikatakan dua ribu stadia besarnya panjang lebar dan tinggi karena bangunan kerajaan Allah itu surga itu dikatakan oleh kitab empat persegi jadi panjangnya lebarnya tingginya sama itu kalau dikalikan maka dikatakan oleh kamus Indonesia di, di di kamus Alkitab dikatakan kurang lebih 200 per meter satu satu tadi ya. Jadi kalau 12.000 kali dua jumlahnya 200 kalau kilometernya dikalimeternya saya langsung aja dua ratus empat kilometer dari Jakarta ke Jawa dua kali saudara Besarnya panjangnya dan lebarnya. Jadi jangan takut Jeki kalau setia pasti ada tempat dan dikatakan tempat ini sangat mulia Yohanes uh, 14 ayat 3 ini sudah ia menyediakan tempat setelah tempat ini sudah terjadi tadi yang tadi seukuran 2300 kilometer itu kurang lebih, maka ketika sudah sejadi, dia akan membawa kita dia akan datang dan dia bawa kita ke tempat sana, dan terakhir dia datang kan, dia, dia akan bawa kita ke sana, makanya dia sudah datang dia akan ambil tadi mereka yang setia kepada Tuhan. Maka Tesalonika menulis dan kita yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati, kita tidak akan mendahului orang yang mati. Dalam Tesalonika 4. Di sana ada rencur Saudara. Ada pengangkatan di sana. Orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dulu, setelah kalau kita yang masih hidup Tuhan datang, kita diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Mudah-mudahan kita masih hidup. Tuhan datang besok kita masih hidup. Amin kita diubahkan dengan tubuh yang mulia. Haleluya. Amin, Saudara. Amen. Puji Tuhan. Jadi Saudara kita lihat kalau kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali, dia akan datang segera, maka belajar dalam firman Tuhan, ada lima darah yang bijaksana dan ada lima darah yang, yang bodoh. Lima darah yang bijaksana ini ketika menyongsong mempelai pria itu, mereka mempersiapkan diri apa? Pelita bareng-bareng pelita. Tapi yang bodoh tidak menyediakan cadangan minyak di buli-buli. Ketika mereka menunggu mempelai ternyata terlambat datang sampai malam hanya mereka ketiduran dan ada suara katakan songsonglah mempelai datang ternyata minyak yang ada pelita yang ada yang lain mulai padam. Artinya di sini saudara-saudara sudah tahu saya tidak akan jelaskan artinya saudara apa yang apa yang kita dapat artinya kita harus berjaga-jaga mempersiapkan diri dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi yang ada kita siap kehidupan kita. Hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mau ketemu dengan Kristus? Haleluya. Haleluya. haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, haleluya. haleluya. Kita harus melakukan firman Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, sudah ingat. Tanda-tanda ini harus kita tahu. Seperti apa yang terjadi di zaman Nuh. Ketika sebelum ada air bah, orang di sekitar mereka itu cuek dengan dengan Nuh. Tapi ketika mereka tidak sadar, air bah itu datang, semua koin sudah semua binasa, semua binasa. Dan Alkitab katakan demikianlah: air sama kedatangan anak domba. Orang makan minum di mana-mana, coba kecil di mana-mana, ada rumah makan, bahkan di Facebook, saudara, di WA, semua jual makanan ini tandanya orang memang akan makan minum air sama Alkitab sudah tulis dan airnya dikatakan juga orang makan minum dan kawin mahmid itu tandanya bahwa kedatangan Tuhan sebentar lagi kalau ini terus terjadi di dalam gereja saudara ada di sekitar kita maka hati-hati saudara Alkitab katakan kalau ada dua orang yang di ladang yang satu diangkat satu tertinggal sedang memutar batu kilangan, satu diangkat, satu tertinggal. Ini, saudara, bahaya. Andai kata kita di sini, karena kan satu-satu, dan dua-dua terus. Partainya setengah, saudara. Hanya setengah. Tapi, Tapi saya percaya, kita, kita semua yang ada di gereja ini, dan, dan yang ada di rumah, kita semua akan diangkat oleh Tuhan. Karena kita tetap setia, dan berjaga-jaga, dan setia sampai Tuhan datang pada kalian kedua. Amen. Amin saudara. Karena kita pasti akan diangkat oleh Tuhan, dia dapatkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kedua, saudara, jangan ketika kita tahu bahwa Dia akan datang kembali maka kita mempersiapkan diri. Kita tahu sinyalnya, kita jaga hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, perkenalan Tuhan sehingga kita tahu, saudara, kita tidak akan pernah berhenti. Kisah satu ayat 11 berkata begini dan berkata kepada mereka hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri melihat ke, ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik kenapa yang dikhususkan kepada orang-orang Galilea apakah yang saat itu di bukit Saitun di Betania itu hanya orang Galilea tidak ada banyak orang lain tapi kenapa malaikat Tuhan berkata, karena kalau kita lihat Galilea berarti roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti, jadi malaikat Tuhan ini, ingatkan saya dan saudara pagi hari ini, bahkan menekankan kepada orang-orang Galilea ini, artinya saudara, orang Galilea ini, atau saya dan saudara, harus menjadi orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan, yang akan bertemu dengan Tuhan, yang tidak pernah berhenti, Mencari Tuhan, tidak pernah berhenti untuk hidup kudus. Tidak pernah berhenti untuk berdoa, baca firman Tuhan. Dan berpengharapan kepada Kristus. Kalau ini ada di dalam kita, kita tidak pernah berhenti. Ada banyak pergumulan-pergumulan, tapi kita tetap percaya. Kita tetap mau mencari Tuhan selagi hari masih siang. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Kita tidak tahu seperti ya, lima darah anak darah yang bijaksana, tapi mereka punya persiapan, mereka berjaga-jaga. Pagi hari ini coba jemaat, jemaat Tuhan yang ada mari kita tetap waspada, kita berjaga-jaga, kita hidup di dalam kekudusannya Allah. Percayalah ketika Dia datang, maka Dia menemukan kita terus mencari Dia. Ada di dalam Dia, ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Karena kalau enggak saudara Kita akan menjadi seperti murid Yesus Dua murid itu Yesus Yang dari Yerusalem Dia menuju ke Emmaus Emmaus itu menurun saudara Yerusalem 800 uh, Dari Dari apa namanya istilahnya saudara 800 meter Dari permukaan laut Sementara uh, Emmaus Akan di bawah Jadi waktu dari Yerusalem Mereka sedang sedih karena Yesus Uh, sudah sudah naik saudara uh, sudah sudah di sudah mati maka ketika itu mereka bingung saudara mereka pergi ke Emaus kata Alkitab dan Emaus bicara tentang apa saudara kita lihat di sana mereka sementara mengadakan mengadakan perjalanan menurun seringkali kita dalam keadaan seperti ini. ketika dalam perjalanan itu dalam keadaan bimbang saudara sudah mendekat sebuah desa Emmaus itu tiba-tiba ada Yesus bersama dengan mereka mereka tidak kenal lagi karena kekecewaan karena pengharapan sudah sudah tidak ada lagi bagi mereka sehingga ketika orang itu datang mereka anggap itu orang asing mereka bertanya apakah kau tahu apa yang terjadi dengan di Yerusalem tidak tidak tahu kecewa mereka sudah terjadi kehilangan pengharapan mereka mulai mulai uh, mulai tidak ada kemampuan lagi untuk percaya kepada Tuhan karena mereka sudah tahu iman mereka dan kita lihat saudara, ketika kita berhenti mencari Tuhan kita nggak percaya lagi kepada Yesus, kita kan terjadi degradasi iman sudah penurunan iman kita kita mulai mengukuh sesuatu dengan logika kita kalau Ayub mengukur, mengukur Allah itu dengan logika dia, Ayub tidak menang. Amin. Kalau Daniel mengukur logikanya dia dengan, dengan apa yang terjadi, Daniel tidak menang. Kalau Yusuf mengukur kejadian-kejadian dengan logika berpikir dia, Yusuf tidak menjadi orang yang besar. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hari-hari ini. Kita dengar PBB katakan corona ini tidak akan berhenti secepat Kita tidak tahu Indonesia sampai sejauh mana. Tapi apakah dengan kejadian ini kita mengatakan Tuhan membiarkan kita tunggu Saudara? Tuhan mau memelihara engkau dan saya. Kerja Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan asal tadi Saudara kita tetap menantikan dia dengan berjaga-jaga, mencari terus mencari Tuhan, terus menantikan Tuhan, terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin, saudara. Karena Galilea bicara tentang orang yang mencari Tuhan karena mereka penuh dengan kesederhanaan. Galilea ini kurang lebih 70% tuhan mengadakan mujizat di Galilea karena orang-orang di sana mencari Tuhan dan rendah hati. Ada ketulusan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, amin, di mana ada kerendahan hati. Di mana ada kekudusan, di situ pasti mujizat akan terjadi, amin Kalau engkau ada roh kesombongan, ada keangkuhan, merasa hebat, mengapa merasa saya yang yang menopang pelayanan, maka engkau lihat, engkau sebentar lagi akan kecewa dengan Tuhan. Tapi ketika engkau menjadi seperti pribadi-pribadi yang ada di alkitab, Allah yang dimuliakan, Allah yang diagungkan harapan hanya kepada Yesus apapun yang terjadi kita tidak pernah mengklaim diri kita hebat tapi yang kita klaim adalah Allah kita yang hebat amin dan yang terakhir saudara kita lihat ketika tadi saya katakan saudara ketika kita pertama tahu bahwa Yesus dia akan datang kembali dia akan datang kembali dan kedua kita tahu tanda-tandanya maka kita tetap mencari dia menantikan dia, menunggu dia dengan melakukan kebenaran-kebenaran Allah, ketika hal ini terjadi, saudara, maka yang terakhir, Alkitab katakan, saudara, menjadi pesan sebagaimana Dia naik ke surga, Dia akan kembali, dan Dia berkata sebelumnya, saudara, "Tunggu di Yerusalem, kamu akan menjadi saksi apabila kuasa Roh Allah turun memenuhi kehidupan saya dan saudara." Amin. Jadi, kita lihat yang terakhir, saudara, Yesus naik ke surga dia mengingatkan kita bahwa dia tidak akan membiarkan kita sendirian yatim piatu tapi dia akan dia akan memberikan penolong yang lain ketika tiga tahun setengah dia bekerja dia melayani bersama-sama dengan murid-murid murid-murid ada dengan dia tapi dia terbatas untuk menolong mereka menjangkau yang di daerah yang yang jauh dengan dia tapi ketika dia bilang lebih baik saya kembali supaya saya berikan penolong yang lain itu, para kletos itu dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menantikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mari saudara kita tetap renungkan firman Tuhan pada malam hari ini bahwa menjadi pesan untuk kita pada malam hari kenaikan Kristus. Tuhan Yesus dia akan segera datang belajar peka dengan tanda-tanda yang ada sehingga pada saat kita menantikan dan mengetahui tanda-tanda yang ada ini. Kita tetap tidak berhenti mencari Tuhan. Karena kita tahu. Dia menjanjikan juga akan memberikan kita roh kudus. Roh kudus itu akan memampukan kita. Tanpa roh kudus. Kita tidak ada apa-apa. Tanpa roh kudus kita tidak mampu. Karena firman Tuhan berkata. Yesus berkata tadi. Sudah, ketika dia bukakan firman. Itu kepada murid-murid itu. Mereka harus sadar. Bahwa benar. Itulah kebenaran Allah. Dia harus mati. Bangkit. Dan dia naik ke surga. Dan jadi kejadian tugas kita Yaitu menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Tuhan ditinggikan Mari kita mengucap syukur Untuk firman Tuhan pada malam Pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Amin. haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Ditinggikan yeah Kami berdoa buat anak-anakMu, buat sidang jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami, ibadah online pada pagi ini. Kami berdoa kepadamu, Tuhan, Engkau lihat setiap pribadi, lepas pribadi, di mana mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Engkau yang mengenal keadaan mereka, Tuhan. Tapi pagi ini, Tuhan, ada semua pesan yang Engkau sampaikan kepada kami engkau sudah naik ke surga, tapi engkau akan kembali dengan cara yang sama, oleh sebab itu Bapak, mari engkau tolong kami, ketika engkau kembali, engkau akan menjadi hakim yang adil, engkau menemukan kami, gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa, gereja yang menyukakan hati Tuhan, sehingga engkau mendapatkan kami Tuhan, dan gereja-gereja yang berbuah-buah, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kami terima kasih Bapak di sorga terima kasih Allah Roh Kudus kalau saat ini ada di antara kami Tuhan mungkin kehidupan kami masih jauh berkenan di hadapan hadapanmu kami belum mengerti tentang kehidupan kami bahwa sebenarnya engkau tidak lama lagi akan datang Tuhan dan tidak ada satu manusia yang tahu kapan kedatangan itu tapi sebagai orang yang percaya, engkau ingatkan kami, untuk berjaga-jaga, menyediakan diri kami, menyiapkan diri kami, untuk tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan, untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga ketika engkau datang, kali yang kedua Tuhan, engkau menemukan kami, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, terima kasih Bapak di sorga, kami berdoa Bapak, kalau ada ikatan-ikatan yang membelenggu kami, yang membuat kami terikat di dalam kehidupan yang tidak berkenan sehingga kami tidak berjaga-jaga di, di, di hadapan Tuhan kami tidak hidup benar di hadapan Tuhan kami tidak hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Allah kebenaran-kebenaran itu adalah kebenaran manusia kami, sehingga kami menyakitkan hati Tuhan sehingga kami tidak melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami tapi ketika hidup kami Tuhan terus mencari engkau di dalam ketulusan di dalam kesetiaan, di dalam kesederhanaan di hadapan Tuhan, maka kami akan melihat setiap saat ada mujizat demi mujizat yang kau kerjakan, oleh sebab itu Bapak kami berdoa, segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu, apapun bentuk itu doa, bentuk itu Tuhan, entah itu ikatan-ikatan dosa, kesombongan, keangkuhan ketidaktaatan, kami lepaskan itu dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami Tuhan dibebaskan kami boleh menjadi miliknya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan selama engkau percayakan kami hidup di dunia ini kami boleh menjadi saksimu sehingga banyak orang boleh mengenal engkau boleh percaya kepada engkau engkaulah Tuhan dan juru selamat terima kasih Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan engkau lihat kalau ada anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan Di hadapanmu mereka berdiri Mereka tertunduk kepala mereka ke bumi Tapi hati mereka terangkat di hadapan hadirat Tuhan Mereka menyerahkan seluruh pergumulan hidup mereka kepada engkau Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Engkau tolong mereka Tuhan kasih karunia Tuhan turun bagi mereka sehingga kemurahan belas kasihanmu, pengampunanmu terjadi bagi mereka Tuhan sehingga mereka apapun pergumulan mereka saat ini mereka boleh melihat tangan Tuhan terulur. yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan Tuhan yang sedang bergumul dengan hari esok engkau berikan kepastian hari esok mereka yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan Engkau Allah yang tidak mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang ketika mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan mengaku segala salah dan dosa mereka di hadapan Tuhan bertobat di hadapan Engkau Tuhan maka Engkau yang memberkati mereka Engkau yang akan memelihara mereka Tuhan dan kami percaya bapa Engkau Allah kami yang pasti, ya dan amin itu akan menolong umat-umat Tuhan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan kami berdoa kepada Tuhan, Engkau tolong kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sakit Tuhan. Baik mereka yang sudah baru saja pasca operasi Tuhan, Engkau pulihkan sembuhkan mereka. Mereka yang masih mungkin terbaring karena kondisi yang lemah, karena penyakit yang mengganggu tubuh mereka, kami lepaskan itu Tuhan, kami sembuhkan itu dalam nama Yesus darah Yesus yang menyembuhkan terima kasih Bapak terpuji-pujilah namamu Tuhan kami juga berdoa kepadamu Tuhan hari-hari ini Tuhan situasi yang masih ada di sekitar kami di, di bumi ini di bangsa Indonesia ini di kota kami Tuhan bahkan ceriput masih PSBB Tuhan Tuhan ada banyak ada banyak hal-hal yang telah membuat pribadi kebebasan-kebebasan kami Uh, telah terpasung Tuhan kami tidak bebas, kami tidak, tidak leluasa melakukan apa yang harus kami lakukan, bahkan membuat kami ada tekanan-tekanan, baik secara ekonomi, secara keuangan, masa depan kami Tuhan, tapi kami percaya Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, kami tahu Engkau yang akan bertanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati kami semua Tuhan oleh sebab Tuhan kami berkati kota kami Cirebon ini, kami berkati pemerintah kami Indonesia Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri-Menteri ada Tuhan, bahkan sampai pemerintahan tingkat 1, tingkat 2, Kota Mania, Kabupaten, Kecamatan, RTRW Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Berikan mereka kemampuan, kesanggupan Takut akan Tuhan ada kepada mereka Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik Sehingga apa yang menjadi tugas mereka di hari-hari ini Tuhan Menghadapi Covid-19 ini Untuk, me, uh, uh, untuk me, menolong setiap umat-umat yang ada Setiap masyarakat ada Tuhan Sehingga penyebaran-penyebaran uh, virus ini boleh terhentikan dengan cara-cara atau protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Semua berjalan dengan baik masyarakat uh, boleh mendengarkan pemerintah boleh mensosialisasikan sehingga semua berjalan dengan baik Tuhan dan kami yakin satu saat satu waktu yang kau sudah uh, izinkan itu Tuhan, maka kami percaya bangsa kami diluputkan, kota kami diluputkan dan kami kembali boleh bebas leluasa beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang bertugas di dalam uh, kemanusiaan Tuhan, di gugus depan uh, COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, di kota Cirebon ini Tuhan, ada jemaat-jemaat yang terlibat. Kami berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus, lindungi, jaga, jaga mereka, mereka Tuhan. Berkati mereka untuk jadi berkat. berkat. Dan, dan mereka, mereka yang sakit Tuhan, Tuhan yang kena dampak dari Covid ini Tuhan Engkau tolong mereka sembuhkan mereka dalam nama Yesus sehingga penyebaran ini bisa berhenti karena kami tahu kalau Allah berkenan maka semua itu akan berhenti terima kasih Tuhan terpujilah namamu diberkati setiap pelayan-pelayan malam hari ini diberkati seluruh akum yang ada diberkati jemaah Tuhan yang ada terima kasih Bapak terpujilah namamu. kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kami percaya Engkau pengharapan kami engkaulah kekuatan kami Dan kami percaya Tuhan Yang menjadi penolong dalam kehidupan kami Rumah tangga kami Pekerjaan kami, masa depan kami Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Dan kami menyerahkan ibadah eh, Raya selanjutnya Tuhan ke dalam tanah Tuhan juga Kami percaya Tuhan yang akan menolong Tuhan terus menyertai Seluruh pelayan-pelayan Maupun jemaat Tuhan yang ada, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dan kami akan akhiri ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun kau berada, arahkan mata hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah dan nikmat. nikmatilah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Tuhan, penghiburan kekuatan dari Hul Kudus, memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara. Mulai saat ini, sampai maranata, Tuhan Yesus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.